Langsung mendapatkan cedukan vitamin bahagia malam hari ini persahabatnya Papa Bilar lagi berada di tempatnya Kak Fadi Ini kejutan juga untuk warga Konoha Dan terlihat Papa B lagi di make up persahabatnya Wow, ini pasti bakal seru banget Dan pastinya kita selalu menunggu Dan selalu tentunya memberikan doa dan support yang terbaik untuk Papa B Mudah-mudahan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan Selalu diberikan kelancaran Momen ini pun diunggah kembali oleh akun si Joni Barbar Kalimat Caption pun dituliskan, kan white kontennya Tuh, ditunggu aja bersahabat ya kontennya, ini pasti seru banget Hingga komentar pun banyak sekali diberikan di unggahan ini Dari akun Sinta Leslar Saudi mengatakan Selalu ditunggu apapun itu karya, karyanya Leslar, amin Masya Allah banget ya, dan kita lihat juga bersahabat di komentar selanjutnya dari akun Nonon Ascon Mozart mengatakan Gak sabar lihat foto sama podcastnya Wow, semakin gak sabar banget ya warga konoha Untuk melihat podcast dan fotonya Papa B Ini bakal keren banget dan bakal pecah pastinya Kemudian juga bersahabat ya Kita simak di kabar selanjutnya Masih di akun Instagram yang sama Mengunggah sebuah postingan foto Papa Bilar Ini ekspresi Papa B luar biasa banget ya ini saat jadi cowboy Wow, ini luar biasa keren juga Cidukan-cidukan vitamin Dari Leslar Force Dan kita juga salva kalimat caption Yang dituliskan di unggahan ini Hari ini banyak Cidukan Papa Prisky Bilar Bunda Lesi Kejora sama Ayang Entah di mana. Nah, kayaknya besok giliran bundanya Yang banyak cidukan Queen White Wow, Masya Allah banget ya Memang besok bakal tentunya ada kejutan spesial dari Bunda Lesti karena bakal hadir di acara Kagama DKI di Ancol Jangan sampai lupa bersahabat ya untuk selalu memberikan doa dan support yang terbaik untuk idola kesayangan kita Dan tentunya info juga kita dapatkan bahwa acara besok di Temu Kangen Kagama DKI yang dihadiri oleh beberapa artis, diantaranya ada Lesti, Wa dan Band Kotak, yang akan menjadi bintang tamu di acara tersebut. Dan kita juga mendapatkan info bahwa besok itu bakal ada live di Instagram kagamadeKI DKI secara versial di jam-jam tertentu. Jadi jangan sampai lupa, terus pantengin Instagram Kagama DKI akan memberikan kejutan spesial untuk warga Konoha terkhususnya karena ada benar Kejora yang akan tampil di acara Temu Kangen Kagama DKI di Ancol besok. Untuk bersahabat ya, jangan sampai lupa besok tanggal 18 September 2022 acaranya mulai pukul 9 sampai 15.00 waktu Indonesia Barat. Tetap support dan doakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita Kemudian juga bersahabat ya Apa sih kalian tentunya ini bangga banget dengan sosok Rizky Bilar Yang saat diwawancara di Intense Ini mengenai sosok Lesti ini bersahabat ya Ternyata idola kesayangan kita ini Masya Allah banget ya Selalu memperhatikan sang istri tercinta untuk kebutuhan, keperluan, ini Masya Allah banget yang bikin kita tentunya wow banget sama Rizky Bilar. Ternyata per bulan ngasih Bunda Lesti, ini angkanya 3 digit persahabat ya. Wow, tentunya ini Masya Allah banget sang suami yang selalu memperhatikan istri dan keluarga. Ini the best banget ya, selalu menjadi panutan dan pastinya Rizky Billar adalah suami yang sangat-sangat bertanggung jawab. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun sahabat Aneska dan Kita simak dulu persahabat di kalimat caption yang dituliskan di unggahan ini. Masya Allah, sekarang gua tahu kenapa gua gak dikasih suami kayak Rizky Billar, soalnya gua berbanding terbalik dari Lesti Kejora. Aduh, ini cute banget ya hingga komentar pun banyak sekali sahabat yang diberikan di unggahan ini, Di antaranya dari akun pecinta cute mengatakan, alhamdulillah aku juga dikasih 3 digit sama suami, tapi nggak tahu nolnya pada gelinding nggak balik lagi katanya tuh ini bikin ngakak banget ya ada aja kegesrekan dari Leslar lovers. berikutnya juga sahabat ya dari akun nonon alskermozat mengatakan Masya Allah, buka kupinya, hei, makin tambah-tambah gelis selain perawatan Karena bunda auranya positif, Fibusnya banget, aduh, Masya Allah banget ya Luar biasa banget nih, idola kesayangan kita Yang selalu membahagiakan istri, mudah-mudahan rezekinya semakin lancar Rezekinya berkah barokah, dan mudah-mudahan rezeki idola kesayangan kita juga bisa menular ke kita semuanya, amin dan untuk berikutnya juga persahabat ya, perhatikan info dari L2W Ayo ikutan, let's love semuanya untuk donasi pulsa Untuk infotainment award 2022 persahabat ya Yuk yang ingin berdonasi langsung aja DM ke L2W Kita tentunya harus selalu mensupport idola kesayangan di ajang manapun Mudah-mudahan di infotainment award 2022 bunda lesi kembali Membawa piala penghargaan bareng Rizky Bilar dan Abang El Amin Dan kita juga masih menunggu cidukan-cidukan vitamin terbaru lainnya di malam hari ini Jangan kemana-mana persahabat terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik, kabar menarik, dan ulaslah tentunya Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar bang minu Jokan, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh